Selamat datang kembali kembali di Time Out Bali Gorky Padilla dan selamat datang di kelas Time Out hari ini Time Out geng, hari ini sih Alko lah yang bikin Time Out ya Karena Lebron James hari ini 48 poin Waduh, kasian masih si Opa, harusnya Rodi guys Demi mengalahkan Alperin Shengun. Aduh, sedih banget dengernya asli Tapi selain itu juga kita akan membahas tentang Harum Bandung, gue. yang hari ini kena upset sama bimong perkasa Georgia aduh sedih banget, guys, abis menang lawan PJ, dikasih harapan tinggi arti dijatuhkan lagi dari langit kalah sama BPJ asem awesome, asem awesome. jadi itulah dua bahasa utama kita untuk kelas hari ini by the way guys, sedikit update aja untuk semua timeout geng, nungguin liputan gue dari Bali sayang banget guys, gak jadi ke Bali guys maaf banget ya, budgetnya money piece setelah main ke pangkal pinang liputan, uh, dan juga sayangnya gue atau tahu kenapa nggak nendang ya viewsnya. Gue kira akan di atas dua ribu gitu, tapi ternyata nggak nyampe sepuluh ribu sih. Agak aneh tapi nggak apa-apa lah. Gue tetap seneng sih main ada di Pangkal Pinang. Pertama kali ke sana, atmosfernya keren banget. Sold out gamenya dan juga ternyata gamenya juga seru-seru sih. Banyak banget talenta-talenta yang keren-keren. So I was really happy to be there. Tapi itu kenapa gua harus cut budget sedikit untuk pergi-pergi sekarang ini? Tapi gue kayaknya akan pergi ke Malang kemarinnya ada satu tim IBL gue sangat kaget pas di approach sama satu tim IBL ini mereka menawarkan gue untuk akomodasi ke Malang nanti jadi gue umumnya akan pergi tanggal 1-3 di Malang nanti so I'm very excited about that semoga aja semuanya akan lancar amin jadi minggu ini kontennya mungkin live chat sama timeout aja yang Time timeout gini seneng nih Time kalau timeoutnya sering nih ntar ya minggu ini ya biasanya sekarang gue timeout 2 hari sekali lah kalau ada kejadian yang seru di NBA pasti gue akan bikin timeout seperti hari ini karena ada LeBron 48 poin langsung wajib so once again, Cuma kita masuk ke konten tamat hari ini, guys. Jangan lupa kasih like, ya. kasih like, kasih like, kasih like karena like itu gratis. Mau ngerti-ngerti sih, guys. Sudah support timeout setiap episodenya. Really appreciate everybody. Kalau gitu, sekarang kita langsung masuk ke timeout hari ini. Maaf, gua akan skip comment of the day dan juga rock and roll. Belum menemukan tadi yang pas. Ya. Oke, karena kita akan bahas ideal terlebih dahulu, dimana gua harus membahas tentang... Prawira Harum Bandung gue yang hari ini tumbang dari Bima Perkasa Jogja 72-70. Uh, gue tadi jujur gak sifat nonton gamenya karena gue lagi workout tadi. Uh, pegal banget ini tadi workout. Tapi, gue hanya perlu nonton 22 detik terakhirnya aja, guys. Dimana Ikram made a very smart, very nice read terakhir itu. Dimana dia udah mengenal Yuda guys. Dia bilang, dia udah tau Yuda mau ngapain. Karena mereka aja barengan ya, di Indonesia Painters. Jadi, dia observe. Dia observe and learn. Itu yang gue suka dari... Ikram, berarti dia nggak hanya latihan basket aja guys Tapi dia mempelajari gerakan lawan-lawannya juga Itu kenapa dia bilang katanya dia udah tau So he did his homework menurut gue itu adalah scouting guys Scouting itu penting banget Dia udah tau kalau Yuda itu akan take it all the way to the basket Dia nggak akan kick out ke temennya Jadi itu kenapa dia tinggalkan temannya Si Ikram itu sehingga dia langsung have defense Dan nyolong bolanya kepada Yuda Dan dia on the other side dia foul Tapi dia setelah itu calmly hit two big free throws Untuk Bima perkasa Jogja To seal the win today dan ya yeah, men, maksudnya apresiasi untuk ikram yang gue waktu bilang top 15, easy, local. Mungkin di hari masuk top 10 mungkin di hari ini ya. Uh, one of the smartest, brightest players menurut gue di Indonesia. Uh, di hari ini selesai dengan 15 poin, 7 rebound, dan juga 3 steals. Back-to-back -back huge win untuk Bima Perkasa Jogja. Jujur gue nggak nyangka mereka bisa 2-0 setelah melawan Ranspik Basketball dan juga perawiran Haru Bandung. So, big salute untuk Bima Perkasa Jogja. Um, of course, um, importnya mereka... Fukuanals dan juga Cameron Coleman ini orang dua cocok banget man, cocok banget. Bima perkasa, George dia benar they just about you know about winning the game, you know, they know about the stats, not everything. They teamwork, they play hard, gila si Fukuanals itu sampai jatuh-jatuh, dia juga ada ngedang, dua tangan keren banget. They just amazing man, they are amazing. Gue suka banget sih dua pemain ini. Uh, Cameron Coleman smooth banget hari ini 20 poin. Fukunov double-double 14 poin dan juga 10 rebounds. So, a big win. Coach dari coaching coachingnya juga keren banget. Lalu seru banget sih tadi. Kayak ada trash talk dikit dengan Coach David Singleton. But BPJ, woo, I'm excited to watch them. Menurut well, gue mereka lumayan asyik sih buat ditonton. Jadi, congratulations once again kepada semua dari BPJ for the big win. Sedangkan untuk Yuda. Kayaknya gak kayak bisa tidur tuh Yuda, tuh. kayak akan kepikiran malam ini dia tentang turnovers nya Kalau gue tadi merasa... Itu kayak Coach David Singleton ingin Yuda belajar. Dia pengen Yuda take the big shot in the big moment. Biar dia punya pengalaman tersebut menurut gue ke depannya. Ini akan pay off menurut gue untuk uh, Prawira Harum Bandung. Uh, Kau gue sih baca strateginya dari Coach uh, David Singleton seperti itu. Agar nanti kalau memang Abraham tidak bisa bermain lama di Prawira Harum Bandung. At least Yuda gak akan takut lagi of a big moment. Gue yakin Yuda akan belajar dari experience ini. Experience yang mahal dan penting banget untuk Yuda Saputra Maboy. Maboy. Walaupun tadi gue agak bingung juga Kenapa bola gak ada di Brandon Francis Karena Brandon was playing really well Woo, man dia kelas masih Latino Doncic was killing it. Latino Doncic 33 points dan juga 9 rebound hari ini Untuk Brandon Tadi gue mikir kalau Brandon yang bawa bola Dia bisa create something Memang kalau dia di double team Atau triple team Mungkin bisa di triple team menurut gue Dia bisa kick out ke temannya For an open shot Tapi mungkin tadi Coach David Singleton Ingin mencoba sesuatu yang baru Dengan Prawira Harum Bandung But Ya yeah, mungkin tadi juga momen Dimana Prawira butuh seorang Abraham dan Margreita. itu gue yakin juga kok ada Abraham, bolanya terakhir akan dari tangannya Abraham. Bah, sayangnya, faktanya, tidak ada Abraham yang kayaknya juga udah gak ada di Bali. Dia kayaknya sudah balik untuk mengurus LOC-nya, uh, untuk bisa dapat rilis dari tim Jepangnya, Memang nih agak ribet sih, guys, situasinya sih. Itu kenapa makanya harus masuk Discord, guys? Discord kita tuh hampir 500 orang, nih. kurang 19 orang lagi. The biggest and the most fun, most active, community and basketball community in this court di Indonesia <laughs> jadi wajib guys untuk daftar jadi member but um, ya yeah, kita doakan yang terbaik lah kita doakan yang terbaik untuk Abraham dan Margrahita agar semua urusannya cepat selesai dan agar kita juga bisa menonton dia either di Jepang ataupun di Indonesia sih at least dia bisa main basket dan juga comeback untuk bisa bermain uh, bisa have fun again on the court um, sayangnya untuk prawira Bandung dengan gak adanya Abraham dan Margrahita gua berharap Hans Abraham Indra Muhammad, Fernando menangsang, dan juga Alan Asadi untuk step up. Tapi, tiga dari 4 pemain itu malah scoreless guys hari ini. Scoreless, nol. Aduh, sedih banget sih gue. Malah cuma hands aja dari satu kali 3 poin. Hans hari ini total 3 poin. Tapi men, kalau nggak ada Abraham, these four guys, they need to step up, elevate their game. Ini opportunity loh untuk mereka juga, untuk bisa show off their skills juga. Jadi, gue sangat menyayangkan. Tadi pemain-pemain ini tidak ada bisa membantu Yudha dan juga membantu Brandon Francis. Jadi semoga di game berikutnya mereka will be better. Kalau enggak? it's gonna be a long season for Prawira Harum Bandung. So, sedih sih hari ini Prawira kalah sih jujur aja. Apalagi main habis menang lawan PJ kan gue udah semangat banget. Woy, gila. Bagus nih Prawira gue tahun ini. Tapi ternyata jatuh lagi kita ke langit. Bos, diingetin kalau kita harus inget dengan daratan. Oke. Berikutnya, mau update aja untuk cenderanya Yesaya. Tadi by gua gue dapet DM, uh, nanyain Yesaya gimana. Gue kayak, Maknya Yesaya ya. Tapi gue tadi langsung DM Yesaya. Situ make sure little bro is okay. Uh, but tadi sama sempat ditandu. Gue shock banget pas ditandu. Lalu dia bilang juga dibawa ke rumah sakit. But thank God. Thank God he's okay. Dia bilang uh, in very good Vibe juga, vibe-nya oke okay juga In a good mood uh, Dia bilang kata manususnya kena benturan manususnya kena benturan, tapi puji Tuhan gak ada yang Kenapa-napa, jadi kayaknya harus istirahat aja uh, Harus istirahat, tapi gua kita belum tahu juga Istirahatnya berapa lama, hopefully not too long though, karena Yes saya is balling right now Jadi, yes I am, get well soon my boy Uh, semoga bisa balik cepat cepet lagi untuk Prita Jaya Bakri. and ya, of course, dalam satu juga tadi gue sempet bingung, kemana sih dong? Masih satu game udah nggak ada gitu. Tapi ternyata ada cedera juga, guys. Tapi tadi gue nggak dikasih tahu infonya apa cederanya. Dan juga belum tahu kapan dia bisa kembali. Jadi, PJ early in the season setelah kalah dari Perawira jauh banget. dibantai. Mereka juga dealing with some... Uh, they are dealing with some injury issue right now. Uh, tapi hari ini mereka bisa bounce back. Mereka bantai satya wacana salah tiga dengan skor tujuh delapan empat puluh tujuh. Prastawa tujuh belas poin dan tadi YS belum keluar tadi dia dua belas poin. Uh, tadi ada trash talking. Gue suka nih kalau ada trash talking dan biar hari ini social media udah mulai nge-post nge-post gua senang gitu. Jadi makin rame dan makin riuh gitu. Makin uh ayo trash talk semuanya. Oh <laughs> uh, iya tadi antara Murf Linzy dan juga Prastawa di mana Murf kayak talk some shit like saying, "Oh Prash, ini not make your shots I'll itu some the 3 point." Di silent langsung sama si Prastawa keren habis di kelas si Prastawa tadi itu. Tapi of course Stats paling absurd, <gifat> paling absurd gue gak pernah lihat nih stats begini asli. Selama gue nonton NBA, nonton IBL, gue gak pernah lihat sih ada tim yang empat puluh kali turnover, guys. Satya wacan dari empat puluh kali turnover that is crazy, bro. Gila, gue gak pernah sih, Gak pernah tahu sih buat. Dan itu need to clean that shit up, Go for real, for real Oke, okay, itu dari IBL, itu aja gue ingin bahas hari ini Gue seharian susah nonton IBL, karena gue pagi nontonnya NBA Tapi kadang-kadang bentuk sama IBL gitu Jadi gue maaf ya guys, gue gak bisa selalu bahas IBL sih Tapi, uh, karena kita akan pindah ke NBA Of course, pertama kita harus ngomongin tentang Memphis Grizzlies Ini tim yang paling hot di NBA sekarang ini Mereka 10 kali menang secara beruntun Dan sehari ini pun juga mereka bantai Phoenix Suns Yang gak ada Devin Booker, gak ada Chris Paul Mereka menang 136 106 Gila ini quarter 3 tuh masih tipis loh Tiba-tiba di pertengahan Sampai akhir quarter 3 Empat quarter 4 Digas abis Sama si Memphis And of course Jamo Mrande bilang, Man he can't guard me bro 29 point Desmond Bain setelah cedera Udah wah langsung jago lagi 28 point on 12 shots bro Gila sih And of course Jaren Jackson Jr. Bro, he needs more respects. Dimana dia well-rounded game, man. 18 point, 8 rebound, dan juga 6 block shots. Gila yang punya dia di anime fantasy, gak akan kalah si block shot <laughs> Just a monster though, defensively, jadi gue ngerasa dia kayak akan punya chance untuk bisa menangkan defensive player of the year this season. And Memphis and Danford, wuh, dua tim muda tiba-tiba jadi... Rebutan nomor satu di Western Conference. Gue nggak nyangka sih. Before the season, kalau dua tim ini akan bisa jadi seat nomor satu nantinya. And of course, shout out to my boy Walker Kessler. Wah, hari ini 20 poin dan 21 rebounds. Siapa itu Rudy Gobert? Siapa? We don't know Rudy Gobert Kata kind of fansnya Utah. Just we got Walker Kessler, bro. Utah dia dapet penggantinya instannya Dia, he's a rookie, bro. <laughs> dia datengnya oh -oh dari Minnesota juga, kan? Biggie, kok enggak salah ingat ya. Eh, uh, BBR ini just menang tipis 126-125. Obviously, I didn't watch the game, tapi kelihatannya tadi terakhir itu Jordan Clarkson masukin free throw setelah di-foul sama Austin Rivers. Uh, big free throw from him and Utah uh, survive. Hari ini Zeus menang. Um Michael Kessler loh. Jadi rookie pertama sejak Alonzo Morning yang berhasil mencetak 20-20 game on a 65% shooting. Eh uh, ya, yeah, tapi tadi sayangnya Rudy Gobertnya nya main cuma 5 menit ya, dia cedera growing dia kayak udah liat, wah ini kayak World Kessler mau jago nih, nih kita pura-pura keluar dulu cedera gitu ya. Tapi men, Rudy Gobert sayang banget sih, kalau nggak, abis tuh dia masih wah kata katain sama fansnya Yuta aja sih gua rasain tuh habis game. Kalau memang dia main tadi 40 menit, tapi men, Yuta Jazz dapet World Kessler sih solid banget sih menurut gue sih. I think he's gonna be a great big man in the future nantinya. Ya, obviously, hari ini Jason Tatum gila. gua sampe bengong, saya nonton hari 51 points, bro. 51 points, 9 rebounds, dan juga 5 assist. Dia tuh mainnya kayak nggak asal, 10 dari 22. kayak nyantai-nyantai gitu, main tapi masuk mulu, efisien banget. Dan Celtics hari ini menang 130-118 atas Charlotte Hornets. Celtics masih number one team in the NBA, in the whole NBA, mereka number one, 1 uh, 33 kali menang dan 12 kali kalah, um, mereka juga lagi menang tujuh kali beruntun. dari kalau nggak salah lihat. Uh, Oke, okay. Justin Tatum. Ini kelima kalinya dalam karirnya dia berhasil mencetak 50 poin. Dan dia umurnya masih belum 25 tahun. Jadi dia menyamai rekornya Kobe Bryant. Dan yang lebih gilanya itu dia udah ngalahin rekornya Larry Bird, bro. Untuk franchise recordnya Celtics mencetak 50 poin. Dan dia, main masih lama banget buat Celtics, men. Gila sih menurut gue. Bisa-bisa dia akan jadi the greatest Celtics. Ever nantinya, Tatum sama LeMelo Ball itu di game ini sama-sama 23 kali shots, tapi LeMelo Ball hanya selesai dengan 25 poin saja. <laughs> Dan tadi tiap kali Horace mulai mendekat, Tatum was unstoppable langsung diambil boleh menjadi tembak, di drive semuanya gue bener, -bener ngerti lagi sih sama Tatum sih, tadi bang gak ada Jalen Brown, tadi harusnya defense-nya si bisa fokus ke, Je ke Jason Tatum, tetap aja he was unstoppable hari ini, uh, dia 7 kali 3 poin juga hari ini, and of course dari Kuwait juga chip in dengan 19 poin dan 8 assist and sedikit fun fact, sebelum kita pindah ke pertanyaan berikutnya, Celtics, tahun lalu di titik ini di titik season ini, tahun lalu itu dia 22 dan 22 rekornya, jadi 500, sedangkan Warriors itu 31 dan 11. Tahun ini, Warriors 22 dan 22. Celtics tahun ini 33 dan 12. Jadi mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Apakah ini sign bahwa Celtics akan menjadi juara tahun ini? Hmm. Just never know guys, just never know. Nah, of course, sekarang kita akan ngomongin tentang Steph Curry. Dan juga Paul satu poin hari ini nggak kalah keren sama Jason Tatum. 7 rebound untuk mengantar Warriors menang 127-118 atas Washington Wizards. Big window on the road untuk Washington uh, untuk Golden State Warriors. Uh, mereka kohalat sebelum game ini mereka empat kali kalah dari lima pertandingan terakhirnya mereka. So, this is a big win untuk mereka kembali ke 500. Uh, tadi gue bingung sih, ini kayak di home Warriors ya. Ada e Story. tiap kali staff nembak semuanya berdiri gokil sih emang sih kalo lagi Warriors tuh on the road ya, ke big uh, city gitu emang fan base nya mereka luar biasa banget sih jujur aja dan awal-awal tadi staff nembaknya bau kurang bagus tapi di quarter keempat ya biasalah lah staff doing staff thing uh, couple big shots dan dengan 12 poinnya di quarter keempat aja tapi of course Raymond Green hari ini ceritanya trash talk sama fans tadi uh, di court side habis itu langsung jago anjir offense langsung gacor langsung dua kali three doi uh, jadi kalau udah 3 masuk Draymond Green tuh lawan-lawannya akan kelar guys uh, Tahun ini Saat Draymond Green dua kali Ataupun lebih tripon shotnya Si worth itu 5-0 Rekornya Draymond obviously An amazing game hari ini 4, uh, Sorry 17 poin 10 asis 5 rebound Dan juga 3 steals Clay hari ini istirahat Karena harus uh, Karena ini adalah second night Second night of back to back for them uh, Tapi adiknya Steph Tenang Adiknya Steph Anak Jaxel Yaitu Jordan Poole Brought some splash juga ke DC hari ini dia 32 points Steph and JP hari ini combine 13 kali 3 point uh, untuk mereka uh, anak Joksel lebih jauh sih di starter sih di mana 22 game jadi starter average nya 26,4 poin per game sedangkan kalau jadi bench itu 15,2 poin per game Man, jauh banget sih bedanya sih tapi di game hari ini uh, Porzingis was amazing tapi sayangnya Kalkusma tadi agak bikin kalah ya agak ngelawak-ngelawak gitu It was the Kalkusma experience hari ini untuk Washington Wizards ya dan berikutnya of course gimmick minum air gimana ya kemarin ada air putih mau masuk loh ada brand air putih mau masuk tapi nggak jadi sayangnya kayaknya Semoga belum bosen dengan gimmick air putih ini Karena kita akan membicarakan tentang Pemain Lakers yang hari ini semua tega banget Untuk membuat Lebron kerja keras Opa Lebron disuruh gendong Dengan 48 poin 9 assist Lebron udah segitunya Lakers udah franchise record 2 TO doang hari ini Tapi menangnya cuma 140-132 Lawan Houston Rockets Menyedihkan sih menurut gue Tapi Ya, gimana itu menunjukkan kualitas dari timnya Lakers, menurut gue, um, ya, yeah. defense, defense, defense, Lakers gak bisa even stop, man, gak even bisa stop Usain Rockets menurut gue hari ini, dan itu udah gila, timnya ada LeBron sama Westbrook, ada Patrick Beverly, ada... Kendrick nah, itu cuma dua turnover satu game, gue amaze banget sih hari ini, tapi gak nah, bisa main defense sama sekali itu kenapa mereka kebobolan make point dan harus tegang sampai habis hanya untuk mengalahkan tim seperti Houston Rockets hari ini. But Lakers finally ended their three game losing streak, uh, LeBron sekarang udah nyetak 40 poin lawan semua tim kecuali lawan lawan Clippers gua belum lawan Clippers gua gak bisa 40 poin guys tapi minggu depan sih selasa sih lawan Clippers sih Lakers kalian pasti menunggu, Lakers fans pasti menunggu Lakers Nation menunggu mengalahkan Clippers nantinya nih, apa kita live chat kalau gua bisa live chat, kita live chat Lakers lawan Clippers biar kalau lu mau ngata-ngatain Clippers gua kata-katain langsung di live chat nanti ditunggu ya guys ya jangan ngatainnya di DM doang, ngatainnya di live chat biar rame, tapi I think that's gonna be a big game, gonna be seru juga tapi Lebron semakin dekat of course uh, mengejar rekor khalim Abdul Jabbar dia kok bisa 40 poin terus sih mungkin seminggu dua minggu lagi lagi ya. dua minggu lagi lah ya. bisa kejar mungkin tiga minggu uh, udah tinggal beda tiga ratus malah 300, tiga ratus empat ratus poin lagi lah ingat gue tapi um, Pah, tadi pagi, tadi pagi katanya sebelum dia tadi itu pas bangun itu katanya pegel-pegel pada -pegel, si Lebron Pegel-pegel dan dia memang jarak banget ya, jarak banget untuk main back-to-back -back. Jadi gue tadi lumayan shock juga, cuma kata Lebron ini udah urgent Udah urgent karena Lakers kalah 3 kali beruntun, itu kenapa dia maksain untuk main hari ini Tapi ya, gitu walaupun pegel-pegel, masih ada Tomahawk, dong <laughs> uh, Tadi pas lagi nge-drive uh, setelah melewati pressure-nya si Jabari Smith, itu keren banget sih Anak muda aja Jabari Smith nggak bisa jaga dia dari full core press. Uh, Jabari lagi juga mau sosokan sih full core press LeBron ada-ada aja. Langsung di humble lah. Langsung di humble sama King James. Uh, tapi pengalaman tidak terlupakan lah untuk Jabari. Lalu juga ada papanya tadi yang nonton. Dia kasih tahu LeBron kalau papanya dulu yang jaga LeBron. Uh, pas lagi, nggak mungkin enggak jaga LeBron. Tapi mungkin main pas... LeBron itu game pertamanya rookie season uh, bersama Cavaliers waktu mainnya di Sacramento. I think LeBron feels so old after that. Tapi, such a cool moment though. Such a cool moment. Apalagi gue, tadi LeBron nyamperin papanya pas lagi setelah game. So, that was really good to see. Um, by the way, LeBron sejak ulang tahun di 38 tahun, di Desember 30 main ini, he is leading the league in scoring, rebounds, and assists. <laughs> ini orang... 38 tahun, gue panggilnya aja udah opa. ini gak masuk akal men gak masuk akal di luar nalar menurut gue si Lebron Lebronnya gila sih tapi ya mungkin kalau Lakers ingin menang ya Lebron harus bisa 40 poin terus sisanya sampai nungguin AD balik AD kayak baru balik nanti awal Februari, setahu gue, awal Februari dia oke, okay, udah bisa main lagi baru Westbrook, juga lagi mainnya lumayan bagus sekarang ini akhir-akhir uh, ini, dimana dia ada 24 poin, 5 rebound, 4 asis, sih. One nice dunk tuh tadi in the game, uh, tapi Lakers sudah belajar sih main tanpa Lebron sih tadi pas Lebron keluar ke bench, itu dua kali loh di quarter 2, kok lama di quarter 4, kehilangan big lead langsung loh gila sih, ini harus lebih jago sih pemain-pemain role roleplayersnya Lakers. Walaupun tadi Wanyin Gabriel asik sih. Wanyin Gabriel gue nggak catat statsnya berapa, tapi yang pasti Wanyin Gabriel tadi aktif banget untuk offensive rebounds, untuk dapetin N1, kasih second opportunity. So, he was really huge for the Lakers today. Uh, Wanyin Gabriel kok gue lihat ini dia statsnya adalah... Um, 14 poin dan juga 9 ribuan Serta dua block shot So, I love his energy sih Tadi dari Benchnya Lakers uh, So, shout out to him And of course, tadi seneng banget juga ngeliat Aperon Shengun, man he is so good, bro Gilanya orang asli, iq keren banget sih Passing-passingnya mirip Jokic gak sih? Kayaknya menurut gue mirip Yogi sih His best pass tadi yang pas dia nuluk behind the back ke Jason Tate si Gue gak tau dia bisa tau si Jason Tate ada situ gimana caranya sih Terus ada bounce pass juga tadi ke Jabari Smith, that was pretty cool too uh, Defensive juga keren sih tadi ada block sama si Brian Sama nah, si Brian juga langsung di humble guys Langsung di humble abis sama si Alphair yang Shengun hari ini Kita tau Thomas Bryant was on a very hot streak kemarin ini tapi hari ini cuma 1 dari 6 guys 1 dari 6 doang di shut down completely sama Albert Schengen Albert Schengen hari ini 33 poin, 15 rebound, 6 assist dan juga 4 block shot He is the best player on the Rockets team Best player Harusnya Rockets build the team for him Menurut gue Ya yeah, Jalen oke okay lah Tapi main Build the team around him man He is amazing menurut gue uh, Obviously, dia ntar sama mau sama Yoki, sama Yanis, mau gila, emang emang makin jago aja. Tapi gue emang emang emang emang emang emang emang emang emang emang emang lucu lucu emang emang emang di All-Star harus cari Alfred Schengen nih kayaknya Harus ngobrol-ngobrol kita sama dia kok bisa ya So, itu untuk li ah, Liputan gitu. itu adalah untuk bahasan Untuk dari NBA, sekarang kita masuk ke Prediction, besok gak terlalu banyak game sih Hanya ada 4 aja, slow day in the NBA Setelah hari ini ada MLK Day Jadi banyak pertandingan, tapi kayak besok Pokoknya menarik ada Denver, minus 7 lawan Portland Trailblazers, I think that's gonna be my pick So, Denver lagi on fire banget at home Semoga besok berlanjut, so, we just gonna ride The hot team, right? So, good luck Everybody, dan player of the day of course, siapa lagi kalau bukan LeBron James, man, with 48 points, 9 assists, 8 rebounds, dan menggendong timnya untuk bisa mengalahkan Houston Rockets. Jadi, opa LeBron deserve all the credits today, deserve the Player of the Day title as well. Apa gua Tadi tipis-tipis mikir pengen Jason Tatum. Tapi kayak LeBron hari ini kerjanya lebih susah, guys. Kerjanya lebih berat. Jadi itu kita harus kasih dia. Player of the day. So, once again, guys, thank you so much, guys, for tuning in today. Thank you so much for joining me for timeout hari ini. Really appreciate everybody. Hopefully you guys enjoy today's episode. Hopefully kalian semua minggu ini uh, memiliki minggu yang baik semua. And jangan lupa, guys, kasih like, kasih comment, dan kasih tahu teman kalian juga untuk subscribe channel ini. And once again, really appreciate everybody. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.